Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang ini Misalnya ini Kopi Tanzania. Kopi Ini harganya murah Harganya Rp 35.000 Ini Maka sedipati Jawa Tengah Ini agak gede Bisa lihat Ini gede oh, Maaf Lur ya Jadi ini. Untuk kita ukur. Ini 1,8 dan ngali 1,3. Sebetulnya segini. Agak ceper ini. Kalian bisa lihat ini, ceper banget. Oke, okay, terima kasih sudah Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.